Sekarang kita akan jawab kunci jawaban halaman 128 Bahasa Indonesia kelas 5. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dari daftar kosakata sebagai petunjuk. Soal nomor 1, kita akan isi titik-titik yang ini. Langsung saja kita akan isi sekarang sambil membacanya. Pemasaka, pemasangan di sini kalian tulis petunjuk petunjuk lengkapnya berarti pemasangan petunjuk arah memudahkan para wisatawan yang berkunjung mendatangi seluruh area wisata nomor 2 gedung juang 45 yang besar dan kokoh memiliki arsitektur arsi tur khas kolonial nomor tiga mereka bergegas menuju pintu keluar museum saat jam jam apa? jam kunjunga jam kunjungan sudah berakhir soal nomor empat Museum ini memiliki koleksi. Oke, kita tulis di sini koleksi benda-benda bersejarah zaman kemerdekaan. Soal nomor 5. Gedung Juang 45 didirikan pada Zaman Belanda Soal nomor 6 Para peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan pemandu Pemandu tentang sejarah gedung ini